Hai guys, jumpa lagi guys ya. Seperti biasa lagi nih kita bermain lagi di Sweet Bonanza nih guys ya. Kita bakalan panen lagi nih ya. Bakalan panen dapat yang busuk apa yang matang di ya. Dan seperti biasa di sini aku bawa modal ya, main guys ya 120 ribu dan seperti biasa di sini aku bakalan ngasih kalian ya trik pola terbaru untuk bermain di Sweet Bonanza guys ya. Di awal-awal seperti biasa di sini aku kick spin manual, betingan paling rendah 200 banyak 3 kali. Langsung aku naikkan betnya ke 3000 di sini aku bakalan Turbo spin 70 guys ya. Aktif semua centangnya guys ya. Kita farming di 70 putaran turbo spin guys ya. Oh ya yeah guys ya, gimana kabar kalian hari ini? Apakah sudah WD, cicilan motor aman? Beras aman, PLN aman gak itu? Listriknya, tokennya. <guluh> nah, guys ya, bacana guys, ya. bacaan-bacaan. Semoga kalian semoga kita di hari ini dia ditemuin lagi, kita jumpa lagi dengan keadaan yang betul-betul-betul sehat guys ya. Amin karena kesehatan lebih dari apapun guys ya. Oke, kita lanjut lagi ya guys ya. 70 putaran di sini tinggal 57.000 berarti udah jalan 2 eh 13, 13 putaran guys, ya guys. Masih belum ya belum kelihatan itu free spin nongol 3 atau 4. 2 20 mulu guys ya. lollipop kagak mau langsung 3 gitu guys ya atau 4. Kalau 3 pecah nambah main guys. Oke, apel pecah di sini guys ya. Dan seperti biasa bosku di sini kem menggunakan dana kenakalan guys ya dana kenakalan ingat guys ya kalau mau bermain itu jangan sampai pakai uang beras cukup pakai dana kenakalan ya guys ya kalaupun rungkat jadinya kita nggak ada beban banget ya ya Coba kalau pakai uang beras be diamuk cok diamuk <laughs> sakit kepala juga guys ya oke okay. 40 putaran lagi di sini berarti udah jalan hampir 30-an oh. masih juga belum tapi di sini pecahnya lumayan ada juga di sini tinggal saldo tinggal 80ribuan guys ya oke okay. Spin -n tiga-tiga udah mulai keluar ya saya Lollipop tiganya udah mulai keluar nih Oke cakep yuk bisa yuk kasih yuk tongolin uh connect jelly ungu Oke cakep semuanya banyak banget Apple nah satu lagi loh kagak mau 27 putaran lagi ya 27 putaran lagi di sini <tuh> Dan yang baru bergabung di sini, jangan lupa dibantu like-nya kawan, share-nya -share juga kawan, komen juga, dan jangan lupa ya, guys, ya di subscribe dan ditekan juga ya notifikasi loncengnya, tombol loncengnya diaktifkan biar kalian bisa dapat notifikasi tiap harinya ya. ya, ya, ya. Eee, seputaran polter gaco bermain di Siduananza guys ya dari channel kita ini. Makanya itu jangan lupa dinyalakan notifikasi lonceng ya guys ya. Terima kasih kalau udah guys ya. Dan di sini lanjut lagi masih juga belum dikasih di sini agak lamaan ya review-nya agak masuk sini ya atau enggak kosong aja nih ah baru juga dibilang guys ya dikasih lollipop empat nih oke okay. free spin pertama b 3000 31.000 selalu oke okay. pisang konek kali empat main kali 8 jadi kali 12 600 perak sih tapi nggak apa-apa daripada mubazir ya daripada mubazir Oke okay. kedua mubazir ya hmm konek lu oke okay, manggis pisang boleh tuh oke okay, anggur dulu pisang oke okay, cakep smokey nah lagi Oke, okay, apelnya pecah 7000 Wih, jelly hijaunya kurang 1, coy. Kali 12, lumayan. 84000 ya. Dapat nice di sini, ya. Cakep. Jadi, di sini baru 2 pola yang kita mainkan, guys, ya. 3 manual di awal, quick spin. Habis itu tarik ke 70 turbo spin, guys, ya. 70 turbo spin. Double bat aktif, SS aktif, ya. Oke, okay, di sini tinggal 4 putaran lagi. Dan hasilnya masih Rp104.000, lumayan. Berdamage juga, nih, guys, ya. Oke, okay, pisangku, anggurku, mana. Itu tuh, lagi cakep kali 20 nih guys ya uh semongki si sama hijaunya tuh halusinasi cok kira sama tuh ya. oke okay, Mega Mega lodon di sini ya cakep 117.000 naik lagi profit kita di sini cantik tambah lagi jeli ungunya tuh anggurnya kalau pecah tuh jeli ungu otomatis atau, atau jeli biru masuk guys ya. Cuman namanya ya 245.000 rupiah di sini oke okay, perkalian gil terakhir kode gede semua cukup perkalian 10 sama 12 <laughs> oke okay, jeli ungunya pecah <coughs> pisang ya di sini berarti kita udah profit ya saya. udah profit modal ah satu lagi sabi sub bangke kakak mau cowok pecah kalau pecah jatuh otomatis masuk bisa ya, nah <tuh> sini kelar guys ya <tuh> aku bakalan matiin turbo apa eh uh, double bednya sini aku Spin manja dulu ya sebanyak hmm, lima kali aja saya lima kali lima kali lima kali ya nah, dari 70 matikan double bed langsung aku buy Spin ya saya lima kali dulu sebelum buy Spin nah, 5 kali manual dulu Cicintang quick Ngo double bet, Langsung coba disini Buy spin All in untuk semesta kita guys ya Semoga jadi be Semoga jadi cuan di sini ya Semoga cuan kita ya Kita buy yang 240 ribu Kita all in aja langsung guys ya Tanpa neko-neko Tanpa ragu Semoga profit gede Oke 8 ribu kali lima Lumayan 41.000 guys ya 41.000 Jadi pola di sini bosku cukup simpel ya Cukup gampang diinget 3, 70 5 kali manual Dan buy spin di akhir guys ya Cakep sih Kuningnya pecah Oh, Apple Jerry biru kali-kalinya mana? Jelly hijau, Sup, nice tambah lagi. Perkaliannya, cok, bisa dong. Bom atom turun lagi. Nah, astaga, itu loh, kurang dua Tapi, gapapa. di sini kali dua puluh empat, dua puluh Nah, lima setengah juta. Langsung, cok, saya empat Cakep sih, udah bisa WD, guys. Ya, udah lumayan profitnya. Udah untuk ada, untuk ya, untuk pegangan, guys. Ya, udah lumayan banget, di Ya. Oke okay, enam putaran lagi ya. Ah, cakep sempak sona lagi. Dah asli kita WD guys ya. Asli abis ini WD guys ya. Terima kasih ya. Untuk kalian semua bosku. Pokoknya abis ini aku bakalan WD abis 5 putaran lagi nih ya. Dapat lagi berapa. Nanti kita total guys ya. Terima kasih untuk kalian semua bosku yang udah selalu nonton video ini. Dari awal sampai akhir. Semoga kalian profit juga ya. Menggunakan pola terbaru dari sini dari saya nih guys ya. Dan kita bakalan jumpa lagi di next video dengan pola-pola terbaru. Dan seperti biasa bosku. Salam sesuai dan bye bye. Thank you guys ya. Yeah?